semakin kuat emosinya semakin, nafasnya semakin tinggi. Langsung semakin, uh oh. sini, cepet sini, cepet sini, cepet, pegang sini, aku enggak? Sini, pegang, kaku enggak? Aku enggak? Kamu deket aja, deket kameramen deket aja. Aku sekali enggak? Coba kamu yang angkat sini, kamu yang angkat, kamu yang angkat sini, kamu pegang Iya, kamu angkat ya, kamu angkat ya, angkat. Aku enggak? Aku. aku. Lihat sini, ya, lihat sini. Ah, lihat sini. Kaku nggak, kaku nggak? Kaku, guys. Kaku sekali, kan? Oke, kalau ini, uh, untuk jalan lama-lama, ya. Kaku sekali. Kok oh, berang, kaku nggak? Kaku sekali, kan? Kaku, kaku. Kasian, ya. Ini, itu jalan lama-lama. saya pesadarin dulu. Carap. ah Oke, okay, guys. Bilang sana bagaimana. Eh, sini kesaksiannya, sini. Oke, okay. ini. ini kita rekam. Ini tanya gimana tadi kaku mainan atau pura-pura atau -pura gimana? Betulan sih kaku. Betulan kan? Uh. Aduh, Selesa. <gat> Selesa. <tuk> <tuk> ah, sesak. Sudah, so. Ah, kaku? Sini, keng, ini kedap kamera-kameranya. Kamu angkat kakinya sih, angkat kakinya nih. Nih wow. kasian nih. kaku kaku beneran. Iya, kamu angkat kakinya lihat nih. Ya udah, -uh. tangan tang satu, tangan satu pegang. Nah, nih. Kayak teber, kayak bakar kan? Lepas. Lepas. Nah. Sudah namanya, sudah. Sadah. Sekali. Kesi mati. Oke, okay, kamu kasih keterangan sini. Oh, ini sira. saya enggak rekam sih enggak apa-apa. Uh, Oke, okay, apa yang dirasakan? Serasa kayak, ng kayak ngangkat kayu bakar. Iya, <tuh> <tuh> apa yang kamu rasakan? Khas? Apa yang kamu rasakan? Ah, Nafas gue. <tuh> Aduh. Jadi emang kalau main begini gak boleh. Kalau lama-lama makanya. <tuh> uh, kita, kenapa kita gak berani lama-lama? Karena emang yang diserang pernapasan juga. Jadi kasihan mediatornya gitu ya. <tuh> kamu, ini <tuh> kan, ini <tuh> kalau kemarin mungkin Bisa saya ngangkat terses. nih. Saya mau tanya ini. settingan tinggal enggak nih